kalian? Terdengar suara saya ya, jelas? Bus. Ya, baik bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbitu billahi robba wa islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, di ilman, warjukni fahma. Robi soli sodri wayasiri amri waldatan min lisaani yaqahu quli asyhadu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Pangdes selaku Komandan 1 uh, koin Kuintas uh, Bapak Muhammad Saleh ya beserta Ibu Bunda Bu Ibu Dewi Soraya Tambusai uh, Bapak Ibu hadirin sekalian yang terima kasih hari ini malam ini telah hadir di tengah-tengah acara yaitu e, Zoom Meeting Perdana Kegiatan EKP yang Alhamdulillah pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus tahun 2022 kita bisa bertetap muka secara virtual. Puji syukur ya Allah ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini kita bisa menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara undangan yang telah dibagikan via WhatsApp oleh ibunda, soalnya uh, Salat dan salam. Marilah kita haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua di Yom Kiamat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Robbal 'alamin. Amin. amin. Hai. Pang bes boleh direkam, pang bes. Pang bes uh, hostnya, mohon izin. Pangbes os baik, uh, Bapak-Ibu hadirin sekalian susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama ya. adalah penempatan, yang kedua sambutan arahan dan motivasi dari Pangbes, sekapur sirih dari para dealer, distributor, <tuh>. order, dan para konsumen. Selanjutnya datanya tanya-jawab dan penutup doa. Baik, hadirin sekalian, semoga <tuh>. <tuh>. secara ini dapat bermanfaat Kan mudah-mudahan membawa manfaat ya insyaallah bagi kita semua. Mari kita buka kegiatan acara malam ini dengan umul Quran. Al-Hadiniya wa kulli niyatin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al Ar-Rahmanirrahim. Al Malik yaumidin. Ya kanak budwa iya kanasta'im idina syurotul musta'im. Syiratul ladzina'an amta alaihim Wairil makdubi alaihim walabdolin Amin Amin amin ya robbal alamin Terus selanjutnya adalah sambutan Yang akan disampaikan oleh Pangbes Sekaligus erahan dan motivasi Pada Bapak Mayor Muhammad Saleh di Persilah <tuh> dengan Oke, Satu. Nah, kesempatan ini oh kita sudah lama tidak meeting terkait masalah pertambangan oh Mas peta yang ada di Indonesia. Nah, mungkin di sini masih ada yang baru masuk atau yang baru bergabung. Ya, karena lama kita tidak berjumpa, eh, kecuali yang sudah lama mungkin sudah memahami tujuan dan maksud daripada kenapa Omas Peta ini ada dan bagaimana kita harus uh, mengembangkan ini Omas Peta. Jadi saya sampaikan dulu sejarahnya bagi saudara-saudaraku yang belum pernah mendengar bahwa pada tahun 2017 lalu saya memimpikan suatu kelompok masyarakat. Ya, waktu itu saya tidak berbicara apakah itu bangsa Indonesia atau bangsa mana yang jelas adalah umat manusia. Di mana saat itu semua orang bahagia. Saya lihat. Jadi di dalam mimpi itu semua orang bahagia. Dan menggunakan transaksi dengan menggunakan emas. Hmm. Saya sebagai seorang muslim teringat. Teringat di dalam ajaran agama Islam. Bahwa kelak di kemudian hari. Siapapun yang memegang yang kuku kuning-kuningan maupun putih kuku putihan maka mereka yang termasuk orang-orang yang bahagia. Itu tidak tahu apakah itu habis apa di, di Al Qur'an dia itu. Nah, di situlah saya mengatakan bahwa sepertinya ini akan terjadi. tapi saya bingung bagaimana cara membuat emas kue itu. Saya tulis lihat di atas kertas Saya panggil beberapa orang bagaimana cara ini supaya ada di dunia nyata Gambar-gambar itu Jadi awalnya dulu itu dari kuningan Dari kuningan Satu rupiah itu Sama dengan 4,25 gram Jadi masih ada itu awal ceritanya itu kuningan Dalam bentuk kuningan Jadi satu rupiah uang Indonesia sama dengan 4,25 gram Kemudian saya share ke Facebook-Facebook Facebook Selama 2017 Kemudian respon Kemudian pada tahun 2019, dua tahun kemudian Ada yang mau respon Ada yang mau respon Keinginan membuat Thomas koin ini Yaitu salah satu Percetakan Thomas di Jakarta Nah jadi beliau pun memonitor, lewat Facebook, langsung dia datangi saya. Waktu itu saya masih berpindah-pindah. Jadi dalam lima tahun terakhir itu, dari 2015 sampai 2020, itu saya berpindah-pindah dokter selama 16 kali. dengan 2019, kebetulan saya ditanggur waktu itu. Jadi kepada saya. Pak orang kaya. Selayah saya rangkaian Karena semua uang yang dibagi itu punya saya Orang itu cuma bekerja Untuk menghibur diri saya Kompang begitu Pak Maksudnya Bapak punya cita-cita besar Yaitu ingin Setiap rakyat Indonesia memiliki obat kuin peta Ya itu keinginan saya Karena itu adalah dari sebuah mimpi saya Tapi saya tidak punya duit satu rupiah pun. Bahkan hidup saya dibantu oleh komunitas PETA untuk makan, bayar bayar tempat tinggal, bayar listrik. Dan nanya lagi, Peta apa? Ada lisensi. Oh, biayanya berapa? 1,5 miliar. Jadi untuk bayar lisensi Peta itu 1,5 miliar ke perusahaan, percetakan. Saya bilang, saya tidak ada duit, tapi saya tidak tahu mewujudkan mimpi ini. Akhirnya, pemilik percetakan bilang, "Oke, okay, saya yang tanggung 1,5 miliar pas di jalan dengan emas koinnya." Maka, tidak ada di negeri ini itu perkumpulan yang bisa membuat emas atas nama komunitasnya. Tidak ada di negeri ini. Karena malah izinnya. Itu yang pertama. Jadi, dari dan mimpi Mereka waktu itu dimulailah dibuat, dicetak di emas ini itu. Mulai dicetak. Jadi, pemilik percetakan itu adalah yang punya perusahaan Salam Gold Indonesia. PT Salam Gold Indonesia itulah yang punya itulah yang datang saya namanya Pak Joni boleh yang datang saya sampai sekarang dia yang mencetak emas itu jadi untuk membuat emas tulisan PT di emas itu lisensinya 1,5 miliar nah, biar kita tahu semua dicetaklah emas PT 2019 yang satu gram, yang setengah gram. Kalau satu gram itu dulu 750000 Harga emas kita itu. Nah sekarang hampir satu juta Harganya. Kemudian, saya dianggap orang gila. Oleh banyak orang. Itu gila tuh, Mayab Saleh itu. Nggak mungkin terjadi. Dia orang miskin. Rumah tidak punya. Tinggal di kos kosan, Tidak perlu ikut sama Mayab Saleh itu. Orang stres. Enggak mungkin cita-cita yang dia itu mimpi di siang bolong itu bisa punya emas begitu. Tapi yang terjadi sebaliknya. Mudah-mudahan orang yang umum beberapa waktu yang banyak ngomong seperti itu. Saya doakan dia itu panjang umur dan tidak seterus. Kenapa? Karena setiap hari terjadi transaksi emas koin peta. Jadi ini bukan kehendak saya, bukan keinginan saya, tapi ini adalah suatu perjalanan yang harus terjadi. Dan saudara-saudara adalah bahagian dari sejarah perjalanan itu. Yang pun harapannya ke depan setiap rakyat Indonesia memiliki emas. Nah, adapun program strategi saya, kenapa saya beririsan dengan politik? Ya, saya sebagai panglima besar peta beririsan dengan politik. Perlu saudara-saudara tahu kenapa 2019 saya jupak Prabowo, bukan saya itu Pak Prabowo itu hanya asal ikut. Setelah itu Prabowo jadi presiden, kemudian saya ada jabatan, bukan. Tapi saya ada perjanjian dengan pihak Pak Prabowo. Kenapa perjanjian saya waktu itu? Ini ini terbuka untuk umum. Ya dengan timnya Pak Prabowo, kenapa saya ikut beliau? Saya punya perjanjian bahwa jika Prabowo jadi presiden, izinkan saya mendata 7 juta orang miskin di negeri ini dengan tolong subsidi atas nama negara satu orang satu juta, berarti 7 triliun kami rakyat Indonesia ingin memiliki produk mobil buatan dalam negeri atas nama rakyat Indonesia. Itu perjanjian saya. Maka saya Pak Prabowo. Nah, bagaimana mungkin 7 juta rakyat Indonesia ini bisa sebagai investor kalau tidak dia tidak punya duit? Minta saya, Semuanya. Mana mengulak omanskoy itu? Okay. Itu adalah modal kita untuk menjadi investor. Baik itu di pertambangan, baik itu pabrik-pabrik nasional. Kita sebagai investor, bukan bangsa asing, bukan seberintir orang, target rakyat Indonesia. Itu kita mulai dari komunitas kita. Ini cita-cita kita untuk menjadi bangsa yang berdekari, untuk bisa menjadi tuan di atas tanah air yang kaya ini. Bukan investor bangsa asing. Recording in progress Kenapa ini ada recording? Iya tadi belum direkod, Miss Pangbe Silakan di, di klik aja Baik, lanjut ya Ini ini biar tahu paham Jadi omas om PNPT ini bukan sekedar Hanya jual dulinya Ada cerita-cerita kita yang besar Kita akan menjarah untuk store Untuk membangun pabrik-pabrik nobin Pakir-pakir pesawat, menambah emas, kita terlibat di dalamnya, maka kita harus menyiapkan diri, kita harus punya duit dengan cara bagaimana, kita harus menabung emas, sehingga emas akan naik terus, itu tujuan kita, dan saya berharap, sekitar para orang -orang yang memiliki waktu, itu emas jangan hanya disimpan untuk peribadi Tapi dengan cara membantu menyebarkan Jualan, berdapat Itu sudah ikut canggih Di dalam membantu saudara-saudara kita Agar mereka memiliki emas Itu sudah ikut ambil dalam berjuang Menuju bangsa yang mandiri Sebagai investor Itu, itu adalah ladang ibadah kita. Itu salah satu ladang ibadah kita. Di saat kita berbicara, ada orang yang mendengarkan dan dia sukses. Itu adalah ladang ibadah kita salah satunya. Memang sangat susah untuk mengajak orang berlemas. nah mungkin karena baru dan ragu. Ah, itu asli apa enggak? Eh, itu pasti. Karena kita malu. Yang jelas, ini emas kita setara dengan antam. Kalau antam itu adalah BUMN kita adalah swasta. Itu 9999. Sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah bergabung ke dalam Komunitas emas PENPETA bahwa saudara masuk ke emas PENPETA bukan hanya sekedar sebagai pedagang, Tetapi secara tidak langsung sudah ikut ambil-ambil dalam perjuangan ekonomi Untuk menuju bangsa yang merdeka 100% Sudah ikut, ini akan menjadi catatan sejarah Jadi tolong. Yang masih ada yang ragu, saudara-saudara kita, cukup, share. Share, bagikan di medsos, apa itu masukan peta. Terus menerus. Karena itulah yang kami lakukan terlebih dahulu. demikian hanya doa Tik di Facebook, tik di Youtube, aktif di Yogyakarta. Kami hanya sedikit orang dulu. Tapi hari ini, Alhamdulillah sabar-sabar datang kemari. Bergabung. Kena kejahatan itu. Bagaimana kalau setiap orang monsery itu setiap hari akan cepat berkembang. Jadi itu tujuan kita dalam berkomunitas jangka panjangnya kita harus menjadi bangsa yang merdeka 100% persen. Kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Maka kita setiap pribadi rakyat Indonesia harus siap ikut dana saat ini dengan cara menabung emas. Nah, sementara itu dulu yang saya sampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau disampaikan terkait uh, kemajuan maupun kendala yang dihadapi selama ini. Terima kasih, Musri. Saya monitor. Baik, terima kasih, Pangbes, atas arahan motivasi kepada kita semua selaku distributor, reseller, dan konsumen. Uh, baik, Bapak-Ibu hadirin sekalian, dipersilahkan untuk raise hand. Yang mau bertanya atau mau meng, uh, kita saring-saring ya, Pang ya, kendala-kendala yang dihadapi mungkin di lapangan, dipersilahkan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Atau mungkin di sini ada konsumen langsung, dipersilahkan. Mudah-mudahan nanti naik level menjadi reseller, menjadi distributor, dan selanjutnya menjadi uh, apa ya namanya dealer ya, Amin. Amin. Ya selanjutnya dipersilahkan Resven, Bapak Ibu. Jangan malu-malu. Kita waktunya dua jam persilahkan, Arta, Ibu absen, hmm. Ibu Arta, Des Arta, Des, Ibu Arta, open mic. Ibu Arta, Ibu Arta, Ibu Arta, mic, ya Ibu Arta, Ibu ya, Ibu tanyakan open mic Ibu ada yang tanyakan? Ini suaminya, api kita lagi rusak kan tapi patray Oh ya maaf nah, Ini Bas, Riman, Bas Oh iya Bas Riman tuh dari Sumatera Barat Oh mangga siap silakan Bapak ada yang cuman... sampai Oke okay. ya assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam, Bambes siap maju ya, Pak pa. <laughs> <Bistadik. laughs> yeah. Masalahnya kita mau belajar kan tuh, sistemnya gimana kan tuh. Kita belum memahami dengan secara sistem. Makanya kita, kita ikutin dulu kan tuh caranya kan tuh. Ya, ya. Maaf dengan Bapak siapa tadi? Pak siapa, Pak? Simon Kopin. Pak dong. Ya. Bisa di-rename, Pak, namanya? Tradesita. Basri Manto dari Sumatera Barat. Oh, Basri Suami Manto. Suami dengan Basri Manto. Oke. Okay. Basri Manto. Maaf saya. Iya, Pak Sri Oke. Baik, Kambez. Nah. Langsung di... Kambez sudah Pembes tahu, Pembes. tahu itu. Kita tidak saya jawab. Ya, langsung Kambez. Untuk tuh... mau, mau menyebarkan ini, oh, Mas. Itu dengan catur komansok. Ya dia terkomando karena saya punya keyakinan warisan apapun yang terkomando pasti berhasil Barisan manapun yang tidak terkomando pasti bubar itu sudah kumal. Saya membuat ini punya warisan terkomando. Manis. Kali lah. Dibunturlah semacam tanggung jawab di setiap wilayah Saya mulai dari tingkat kabupaten Di tingkat kabupaten ada yang namanya bila? Modal 40 juta Dari 40 juta itu 15 juta bayar lisensi hukum kepada di, eh, perusahaan 25 juta dalam bentuk berbagai macam ukuran kemas pembeta itu Bukan jelas dia. suaranya Pembes ya. bes, bang suaranya, suaranya, suaranya tidak tidak langsung ke mic itu, tidak. jadi uh, uh, tidak fokus suaranya bang deketin laptopnya Kemik. masalahnya kita rekam nih okay. Suara, masalahnya suaranya kita rekam nih secara sistemnya gitu kita belum memahami ketok gitu. Ya, Bunda, kasih. Ah, mantap, baru jelas suaranya. Bunda nih diam diam aja nih. <laughs> Oke, lanjut. Oke, lanjut. Baik. baik. Eh, suara saya bergelombang enggak? Ah, udah pas suaranya tuh. Oke, baik. baik. Jadi, sistem yang kita gunakan dalam penyebaran ini, ini adalah sistem satu komando. Kenapa saya menggunakan sistem komando? ini saya pelajari dari berbagai pengalaman dari dari, saya lihat dari kaca, kaca mata agama Islam berkembang karena satu komando Kristen berkembang karena satu komando Hindu berkembang karena satu komando dan semua beragama berkembang karena satu komando itu saya melihat dari Sistem kacamata agamanya. Yang kedua pengalaman dalam setiap perjuangan. Sebuah bangsa yang merdeka. Karena dia satu komando. Mereka bersatu dalam satu komando. Maka setiap bangsa-bangsa di dunia ini bisa merdeka. Karena adanya satu komando. Ini pengalaman itu. Saya menggunakan sistem satu komando dalam pondistribusi emas PEMPETA. Bukan disusunglah. Seakan-akan ada penanggung jawab di setiap wilayah. Saya mulai dari tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten ada yang disebut dealer. Dealer itu maksimal dua. Dua dealer. Tapi saat ini kita maksimalkan dulu satu dealer. Dengan modal 40 juta, 40 juta itu dibagi 15 juta bayar lisensi hukum atau izin ke perusahaan percetakan emas. 25 juta itu dalam bentuk berbagai macam ukuran emas koin peta. Fungsi dealer di kabupaten atau di kota madya adalah Tempat di mana seluruh distributor di wilayahnya belinya ke dealer itu. Tidak beli ke di, di, dealer luar. Tujuannya apa? Biar dealer ini semangat. ini satu. Namun jika dealer-dealer dealer ini tidak aktif. Setiap bulan, maka itu bisa diganti kalau ada yang mau. Kemudian, penanggung jawab di kecamatan namanya distributor. Satu kecamatan, satu distributor. Modal 5 juta. Coba, eh, bayar lisensi ke perusahaan Dan sisanya dalam bentuk emas Fungsi distributor adalah Tempat bagi para reseller Untuk Boleh emasnya Jadi reseller itu paling bawah Dia beli emas ke distributor Tidak boleh kok ke dealer Kecuali di wilayah itu Tidak ada distributor Ini caranya dan itu sudah ditetapkan selisih pers keuntungan masing-masing. Berlaku sama seluruh Indonesia. Kemudian pedagang paling bawah di reseller. Yaitu di tingkat desa. Reseller ini tidak dibatasi jumlahnya. Terserah bebas. Kenapa dalam satu kecamatan hanya ada satu distributor? Untuk menghindari terjadinya kurang dagang antara distributor. Dia kurangi 500 rupiah per gram saja, orang lari ke dia. Untuk menghindari itu, distributor hanya satu di kecamatan. Biar tidak ada saling banting harga. Kalau ini berjalan normal. Ya, contoh ada yang ke saya atau ke Bunda nelpon. Bunda, saya mau beli emas. Maka Bunda akan nanya, "Desamu di mana? Kecamatanmu di mana? Kabupatenmu mana?" Itu konsumen diarahkan ke sana. Diarahkan kepada daerah masing-masing belinya. Jika di daerahnya sudah ada pedagang. Jadi begitu. Tujuan kedua adalah, selain daripada menghindari saling banting harga, tujuan kedua untuk memangkas biaya operasional pengiriman barang. Nah, begitu sistem cara penjualannya. Lanjut. Baik, terima kasih Pangbes atas arahannya. Jadi jelas ya Pak Basri Manto ya. Jadi intinya adalah terkomando satu komando dari konsumen beli ke reseller, reseller ke distributor, distributor ke dealer. Ya seperti itu dengan tujuan tadi memangkas pedik ya selesai saya. Jadi awal modal dari distributor ke kabupaten kota, A modal awalnya apa Mas untuk distributor kabupaten kota? Eh kalau distributor kecamatan, halo, ada di sini ya, Pak Kris, ya, kalau ada distributor di kecamatan, kalau di kabupaten dealer, namanya dealer, Pak distributor berarti berencana mau ambil di dealer? tingkat kabupaten atau di distributor tingkat kecamatan. Kita di kabupaten. Kabupaten modalnya 40 juta. Saya foto. Oh, ya, ya. oh sebentar ada yang bocor. Halo, Iya. Uh, baik. Bapak-Ibu hadirin sekalian, sudah jelas ya apa yang ditanyakan tadi Pak Basri Manto, mengenai ya, uh, sistem yang ya. ada di poin di uh, sebentar, bocang. Iya, iya, iya. Iya, saya. Pak Basri oh, mau... Mekki tadi... Iya, di mood, ya Baik, Bapak-Ibu hadirin sekalian. Uh, bisa dilihat bapak ibu kalau ingin jelas ini untuk para konsumen tapi Maggie mulai nyuruh telepon c tadi Pak Basri mohon di mute micnya Pak Pak Basri <tuk> mohon izin nah siap baik bapak ibu hadirin sekalian bagi para konsumen yang baru bergabung di poin Mas Peta bapak ibu hadirin bisa <tuk> membuka di Google-nya, HP-nya mengenai informasi tentang EKP mascoinpeta.com. E, apa maspeta.com atau garis miring dealer komunitas peta1. Inilah link-nya, Bapak Ibu bisa dilihat di home-nya nanti di dealernya seperti ini. Ini adalah Bunda Dewi Soraya selaku selaku e, leader tidak dealer, dealer ya mas koin peta dengan nomor hp sekian silakan semuanya terakses di web ya ada pak yudi dealer mas koin petanya kabupaten cianjur ada mas aris Yuliwanto, dealernya kota bekasi ada ibu yani kartikasari dari kabupaten bekasi tadi kota ya kalau mas aris kalau ibu yani dari kabupaten bekasi bekasinya dan pak ahmad dari kota surabaya ya ini adalah para dealer-dealer yang sudah bergabung di koin uh, emas Untuk selanjutnya, nanti dari dealer ini akan memiliki distributor. Silakan Pak Basri, mau yang dealer apa mau distributor. Inilah para uh, distributor ya, oh, yang ya. di perkecamatan masing-masing. ya Sudah ada namanya di sini. Cuman, Pangbes, boleh bertanya, Pangbes, Busri? Boleh. Ah. Saya Pangbes kalau ngasih kepercayaan ke konsumen itu ngeser nge ini biar mereka bisa buka-buka buka sendiri tentang mas koin kertas. Tetapi nama saya nggak ada. Aduh minta tolong minta cekin. Masih saya di Amerika. Nanti itu Aris belum selesai lagi mengeditnya Bun. Aris di ya, rumah kota Bekasi. Oke, okay. hmm. baik. Aris di kota bekasi. ya, Mas Arisnya nggak ada ya? Ya Mas, ya Mas Aris, Arisnya belum masuk nih kayaknya masih kerja ya beliau. Iya dia okay. kerja kerja malam. Nih mohon ya, saya udah kali dua kali tiga kali dengan ini ya. ini usulnya udah tiga kali ya, Bu Sumpah, ya. Siap siap. Bener, Benar, bun. Ya, karena ini ke salah satu kepercayaan konsumen saya, liseler saya lah, busrinya juga nggak ada. Nah, disangkanya kita tipu-tipu kan karena sekarang kan sekarang ya. sedang marak ya penipuan kepercayaan itu memang mahal ada fotonya kan membuat yakin para konsumen dan dealer itulah Pangbes salah satunya kepercayaan itulah eh, salah satu kendala saya Pangbes ya jadi ada sekapur siri acara selanjutnya dari para dealer atau dari para reseller ini saya dulu mengedahului ini setelah Bas, Pak Basri Mantu saya mendahului tentang kendala saya tidak ada nama saya di satu komando di bagian dealer. Resultnya para desainer bisa diklik. Kalau tidak ada namanya boleh izin, boleh komplain. Ya. Yang desainer silahkan kalau nggak ada namanya ya dikomplain ke bunda Soraya ya bunda. Iya. <laughs> Jadi restoran sebenarnya sudah ratusan Adi bunda Sri. Betul, betul, betul. ya Sudah ratusan kita bunda Ini Sri. Mungkin sekitar seribu. Betul. Iya. Betul. Tidak hanya untuk konsumennya sendiri, tetapi untuk para yang lain lagi ya, para konsumen yang lain. Nah Bapak Ibu hadirin Bismillahirrahmanirrahim. Masih. Mangga-mangga. Silahkan. Kayaknya di Sumatera Barat, Kabupaten Bisi Selatan belum ada ya? Hmm. Belum, belum. Di mana kan? Belum ada, Bang. Udah dilacak semua. Sudah dilacak semua ke Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Belum ada. Kita belum ada posisi di sebuah di Kabupaten Pesisir Selatan ya, Di Sumatera belum. Barat. Kita tuh paling hmm. paling awal di langsung ya. Dimanto. Untuk awal yeah. dana 40 kita ambil dealer suara suara jauh nih kurang jelas. So halo ya kurang jelas ya lanjut sampai ah sudah kedengaran belum ya hello ah Udah. kurang jelas sampai ya, cek lagi jauh. satu dua tiga mantap saran saya mas Srimanto kalau ada modal empat puluh juta tolong sehat ya. karena di sana di Sumatera Selatan belum ada di apa Omas oh, jadi saya minta tolong kita, kita di Sumatera Barat bukan di selatan tuh Medan itu oke Sumatera Barat karena belum ada kalau ya. siap dan mudah juta tolong pegang dealer di Kabupatennya tetapi uh, sebagai eh kondisi distribusi emas satu satu provinsi sebelum ada dealer yang lain mantap hmm. insyaallah mudah-mudahan kita bergabung ya apa model dulu satu Sumatera Barat jadi orang Sumatera Barat ya, yakin oh sudah ada dealer di Sumatera Barat di kabupaten ini di dari sana satu provinsi satu dealer MPS itu sarana eh. Bukan dealer itu satu kabupaten. Berarti berarti eh, dealer itu. Kau kalau di kabupaten Bukan. lain ada dealer berarti eh sementara transfer dulu satu provinsi. Ah provinsi kita belum ada dong. Berarti di provinsi, provinsi tidak ada memang barang, karena ada dealer membel. langsung ke perusahaan. Jadi gini pilih, Pak Basri di sana. Peluang belum Kendalanya itu begini Pak Basri di di Sumatera Barat, Sumatera Utara. Mereka itu maunya kita ya. tukup, kumpul, kumpul, bikin oh. uh, oh, Kumpul harus aktif, harus ketemu, harus bikin seminar, harus begitu begitulah mereka tuh di sana tuh. Kecuali oh, uh. Basri sudah punya teman atau teman yang yang bisa Pak Basri edukasi tentang umas koin peta ini mungkin lebih enak gitu. Tapi kalau di sana tuh yeah. mitra saya yang di Sumatera Utara di Medan itu mereka tuh maunya kita datengin, mm -hmm. kita kasih arahan setiap minggu kita pertemuan gitu loh. Kecuali Pak Basri punya mental seperti itu, ayo jalan. Insya Allah kita berjuang loh kita berjalan kita kasih gemakasih juga sama Rundani sama kompas ya yaitu Pak melipan di YouTube tapi cuma uh -huh. kita kembali tergabung ah -ah. jadi fisika orang-orang beda-beda ya Pak Basri ya kalau di Sumatera itu rata-rata ke -rata uh -huh. mereka tuh harus diasuh gitu di ngomong gitu jadi begini untuk manjanya oh, ya. itu 100 juta itu menjadi dealer, itu standar hmm. namun khusus peta saya minta ke perusahaan eh, percetakan itu bahwa kami adalah ekonomi menengah ke bawah tolong kebijakannya lah tapi di luar peta itu untuk jadi dealer itu di kabupaten itu 100 juta tapi khusus di kita di komunitas peta hanya 40 juta nah seperti itu Hmm. Hmm. nah misalnya Pak Basri Mantu jadi dealer di kabupaten Pak Basri Mantu di kabupaten mana? Sumatera Barat di Musi Selatan, Sumatera Barat nah, di Musi Selatan itu kan dealer Musi Selatan suatu saat ada yang pengen jadi dealer di kabupaten lain di provinsi Sumatera Barat dan itu direkom oleh Pak Basri Nah itu ada fee-nya dari perusahaan kepada orang yang mengajak masuk dealer. Artinya uh, dealernya sudah ada di sana. Karena dealer itu langsung ke perusahaan. Komunikasinya. Iya hmm. tidak sama saya tidak lagi. Tidak lagi karena perusahaan sudah tidak mampu gaji bunda karena situasi pandemi. Suatu saat perusahaan kalau sudah bisa gaji bunda lagi. Eh, baru diaktifkan lagi lidernya eh, leadernya jadi sekarang langsung ke perusahaan hmm. sekarang di sini enggak ada pendemi lagi gimana nih Kenapa? Sumatera Barat enggak ada pendemi apa Pak Masri di Sumatera Barat enggak ada kopi lagi nih enggak ada apa pendemi tadi enggak ada di Sumatera Barat kurang jelas kurang jelas <tuh> ya, gak pandemi ini nggak ada lagi di Sumatera Barat pandemi sudah tidak ada lagi di Sumatera Barat makanya enak kalau sekarang Pak ya. dengan dengan adanya Mas Koin Petani bisa ngumpulin orang tapi memang harus punya jiwa lidah kayak Pak Ahmad gitu ya. Pak Ahmad ada nggak ya tapi ada bu. di Surabaya tapi karena di Jawa Timur belum ada dealer. hadir pun hadir hadir dia mau meng mengangkat bersatu, jawa timur, terus dealer lain terus dari tadi ada ya? Ya, uh, ini ada Pak oh. ah, nih dealer dealer Surabaya, Surabaya, Surabaya. Surabaya. Surabaya. Surabaya. Bagi, ya? Bu Sri Putri Semuanya deh. silakan Pak Ahmad untuk berbagi. Ah, Pak apa ini? Apa ini? Kese belum nggak fokus Mampir baru Apa ya. ini? Halo ini? Wis ini, ya, bah, baru hadir, ya, gimana, gimana? <guluh> <guluh> Ahmad, Soalnya. Ahmad, Siapnya? silakan Pak Ahmad. Ya, ya, halo, ya, gimana? Kasih ya, pengalaman halo, halo, Ahmad. semangat menjadi e, Pak Ahmad ditunggu, e, silakan testimoninya atau pengalamannya berbagi ya. kepada kami. Oke, sayang ini yang menjadi dealer itu terutama kita teman, saudara atau apa ada ada yang jadi distributor ada yang reseller itu kita bentuk eh, bentuk grup WA ngasih info-info atau info, pemesanan, blala-bla dan sebagainya eh, lewat di grup itu sehingga bisa kita apa ya, bisa me memberi tipsi apapun sehingga lebih mudah baik pengiriman buyback dan sebagainya kita bentuk di di grup kita yang kita sebagai dealer sebagai apalah begitu dan kita bisa apa, diharapkan eh, sebagai dealer bisa mengatasi entah itu buyback atau apa nah gitu gitu sih kendala-kendala di lapangan ya Pak Ahmad ya. Kendala-kendala di lapangan dan kita eh, bikin kepercayaan yang penuh. Kepercayaan penuh itu bagaimana? Ya contoh misalnya ada eh, distributor kita atau mitra kita yang perlu buyback. Pak Ahmad saya posisi di rumah sakit gak bisa mengirim bagaimana tapi saya perlu buyback, perlu uang. Nah, itu kita sehingga timbul kepercayaan uya oh, di di mitra apa? di maskerin peta itu e, mudah dan saling membantu dan terbantukan dengan sistem itu gitu. Alhamdulillah siap Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad baru berapa bulan setelah daftar dealer baru aktif terasanya? R gimana gimana? Gak paham Bun? Kan awalnya Pak Ahmad daftar dealer gara-gara bingung gara-gara si beli orang Cina yang jualan emas kita enggak oh, ngang, oh gitu. iya saya belum closing sih se sebenarnya hanya uh, pertama kali saya masuk grup ini begini-begini langsung saya telepon Bunda Soraya Iya benar gimana Bun saya kasih keterangan tentang maskoin peta ada Bunda ngasih keterangan bla bla bla saya belum yakin belum setelah itu keterangan lagi bun belum yakin tapi ke suatu ketika uh, saya mengantar istri saya ke pasar dan di toko itu, apa di di pasar itu banyak toko-toko emas gitu loh. Eh, uh, toko-toko emas uh, dan karyawannya banyak pribumi. Sedangkan yang punya orang Cina, eh, kamu begitu eh Kamu loh, kok malah begini ya? Saya tersinggung ini, wah harus gimana orang pribumi ini enggak punya emas. Nah, itu langsung tiba-tiba uh, saya pulang, bun, saya closing. Ya udah itu ya, transfer 40 juta ya langsung iya nah dengan kemudian tapi saya masih bingung bun harus saya bagaimana nah di situ e, apa e, bunda soraya ngasih edukasi ngasih apa ya e, jalan oh iya, di sana ada distributor ah itu kita bentuk anu, anu pak Ahmad bentuk bentuk uh. grup ya itu kita terbantu dengan bunda soraya dengan ya ya begitu kira-kira Uh, Jadi tidak mau kalah saing sama Cina ya? Tidak iya dong. Iya, Mas punya, kita nggak punya. Setelah Mas bingung mau ngapain? Nah, aja nah, itu. Yang penting, mas... jangan kalah sama Cina dululah. Iya, benar. Siap, itu benar. itu. Masuk bingung mau ngapain setelah ada Mas? Nah, iya, Mas. Saya itu, mau belajar sebenarnya, ya, Bapak Ibu. Ya, tapi alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, ya, eh, sedikit demi sedikit, eh, apa dan maksud, dan bagaimana, dan manfaat, dan sebagainya eh, terasa, dan kita, apa ya, eh, sudah mengerti gitu jalan ceritanya, dan terus bagaimana, dan manfaat, dan sebagainya. Insya Allah, hmm. dengan waktu, apalagi kita sering. Zoom, zoom, apa sering begini-begini, uh, Insya Allah akan menambah cepat, uh, menambah cepat kepahaman dan berkembangnya uh, mas koin peta di Indonesia ini. Ya, ya, ya. Ini Bu Sri, minta tolong Amin. Sumarno, EKP Ciamis, ya. tua di di mas koin peta. Coba. Itu sesepunya itu, sesepunya mas itu. Eh, Ciamis Ya. Mangga silakan. Keamis silakan. Bagaimana pengalamannya itu? Itu sosok punya Mas Kempit. Silakan, Pak. Pak Sumarno. Dibuka mic kamis eh, diklik HP-nya, Pak Sumarno. So, diklik diklik eh, tanda mic-nya. Hmm. Kok Pak Sumarno bisa dari sana dibantu uh, mic bisa dibantu dari dari host. Uh, cuma bukain? Uh, belum dibuka. Pak Sumarno. Oh, katanya di sana hujan, dari sinyalnya putus-putus. Iya, -putus. iya nah, ya, betul emang sinyalnya lagi kurang bersahabat ini. Pak hmm. Sumarno mic belum dibuka. Putus-putus sinyalnya, Bun. Ya, Tapi coba aja, Bu, coba, Bang. Nah, Sumarno caranya ya, kalau pakai HP, pakai HP diklik yang tanda mic-nya di bawah buat traktir. Bunda Nuriyati Hongkong, dengar nggak Bun? Kalau bisa Bunda ikut ngomong, Bun. Ngomong masuk. Silakan. Ini Bunda Sri eh uh, uh, uh, ya, Baik. Dia kerja di Hongkong tapi tabungan emasnya luar biasa. Iya. Kemarin dititip di saya cuman sudah saya serahkan oh. ke Bang BSI. Ya. Siap. Iya. Luar biasa ya. nih nasionalismenya nih. Oke, okay, silakan Bu Iya. Yeah silakan mau berbicara yang bisa enggak buka miknya bunda Nur Hayati dari Hongkong. ini benar Hongkong ya masya Allah benar benar bunda keren udah internasional ya ya Allah masya okay. di kelas juga ada bunda Amerika California bunda nggak ada Mas peta tuh masya Allah keren ya. Alhamdulillah subhanallah ya sudah nyampe ke dunia Uh, luar di Indonesia. Ya. Mohon maaf ini saya nggak hafal karena saya juga baru bergabung. <laughs> Jadi nggak ya, hafal. <laughs> bunda juga. Silakan Bunda Nurhayati, silakan. <laughs> Mangga Bunda Nurhayati dari Hongkong, dibuka micnya dan videonya, kameranya. Hongkong. Ini Ya. silakan Bunda Mungkin Pak siapa yang mau bicara ini, suami tunggu temennya yang mau bicara, oke, okay. yang bisa bicara, mungkin di Hongkong Kong, oke, okay, mungkin dia, ya. oke, oh, testing, testing, testing. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Patri. Oi, Pak Tri, oh insinyur, Pak Tri, tes, tes. Patri. Patri, Patri, mangga. Pak Tri, makasih, kasih, kasih, Halo, kasih, Tes, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kok kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, malu kasih, kasih, kasih, kasih, ini distributor malang Malang malang ya? Magelang atau Magelang, Patri? Jadi, ini adalah risiko okay. kita Kita ini kan dari kalangan bawah Semua bergerak Jadi Belajarlah kita seperti orang-orang hebat Itu berkomunikasi kan memanfaatkan teknologi yeah. Pak Ahmad orang yeah. desa Belajar <laughs> Pak Martinus masih bingung Hai, Halo. Hey, mungkin di sini ada konsumen ya, ada yang konsumen ya. Saya jelaskan sedikit mungkin ya, Bunda mau izin, izin, siap bun Ya, ya. Ini adalah Bapak, Ibu, hadirin sekalian. Jika ingin tahu sekali lagi untuk mengenai Mas Koin Peta, silahkan buka di Google. Sudah ada webnya, yaitu www emascoinfeta.com ya, di sana sudah ada penjelasannya dari mulai ee, apa, gab, cara gabungnya, ini cara gabungnya ya, di sini sangat dijelaskan dan sangat jelas, kalau tidak jelas nanti ada ininya ada IG-nya, ada e, Facebook-nya ada daftar sekarang, nanti akan ketemu dengan nomor WA yang bisa dihubungin, ya dipersilahkan, mm -hmm. nih tuh ada formulirnya sekalian, tuh ya Silakan nanti akan dihubungin langsung dari pihak Mas Koinpeta Peta atau mungkin dari Bunda Sorayanya. Ya, selanjutnya itu adalah cara gabungnya, ini pendaftarannya. Selanjutnya di sini eh, ada galerinya. Nah, ini untuk para reseller atau para distributor yang ingin memiliki untuk bahan-bahan di sosmednya bisa diambil di sini ya. Nih. Ada gambar, oh belum di, di itu belum nyambung ya, lemot ya. Di laptop saya sudah ke gambar sini tapi di layar belum. Sebentar, tungguin. Ya. Jadi lemot, saudara-saudara. Sinyalnya eh, ya, Bu. Ya di, di laptop saya, ya sinyal di laptop saya sudah pindah gambar tapi di HP belum. Nah.